kawoh sawopo annabiyiy sallallahu alaihi wasallam kawe Aslu jamiil khathaya utawi asale apa kok is kesalahan iku bejen ya iku seneng gini lha sing perkara ni dunya kok waya te dunya iku mah perkara jadat kang tambah apa mak anil hajat disang hajat dadi ngliwati hajat wis ditunggu salege dadi saya bawa pangan kan paling saya kecil, saya sangat-sangat terjaga. Mirinya tuh anggaplah, ya. eh, dulunya gue kombat isi, Mbak Wong Kafir. Oh, saya bawa anggaplah Mbak Mudi. Kenapa gue bawa kolak duit? Bawa kolak duit, gak Gue menyita harta itu, pendaki, gak dikuasai Wong Dong. Wong Dong, ibu yoleh. oleh. saat ada yang duit, itu ada atau Una, Fam Nun, Iku, Biri, Kisah. Jadi, nabi Sulaiman tidak pangeran, man kita ke Iduwe, Akep, Akep, Kerajaan. Namun ya lah bagaimana wong Lio Tau amsik, aku rasa bagaimana orang Lio yang bersih Tapi kalau imsak niati ben harta itu Rakanek orang Fahsek Aku tahu rakanek orang itu Karena saya mengajik dulu, karena suka Kelar ke tanah, pinggir atan, ya wajib tukung Aku tidak ditukung masyiat dan niklah Tidak wong orang pendek, atau bisa jadi ke Baru saya bawa kue si rumah keluarga biasa Rasa bawa kekaknya yang mengin, kebujungmu ngeramak saya apa aku wapak kiai kadang kok tua-tua orang cocok Saudakau yang kiai ya agak-agak Sebab itu diujari Nabi kena saudakau juga ngelihwati seperti itu Jadi Nabi kurang topik Nabi itu Abdul Qalqi, api-api yang mahpuluh Tidak kasaruh pernah ngerasa wae Itu saja di saudakaui seanduri sulus dihediahi rakyat Jadi misalnya ada santriku misalnya Rukin didik 1 ya. Kok sotako kos jiran krosok ani dimanapun kita, putuni maksimal roh ngat kita suhu sulus. Faham iso langka paling di sotako iso hak semua hartanya betenker betenapokker kris. nopo iyo dakang iyo ya, gimono ya, iyo di tanah. Makannya anak putu. itu di tiap anak gara-gara Aku ini tanah. bener bagus. Gue mikir Aku balik tahu nih yang Orang mau tahu cuma kopi tanah Jadi gak mati mati anak bener bener. mulai, itu bener, bener. Aku rakyat yang gampang nomor aku. Aku hukum Paling akeh solo seperti itu. aku aku Wong seburu bau api, raku toh, kui sokot coket di toh, perwono sengelan mesti di seorang matematik, truk kemana, rapi, magereneng apa masok, kejilan kejilan, besuwek, besuwek, besuwek, uang, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, besuwek, A priora, gak konjo toh uang peduli anak tuh nih yo, eh maslahat ya aku melurah ni konjo matrasan toh uang mikir anak itu yo maslahat aku, walaupun yo perintah ya Allah sampai Allah ngendikan khusus tentang itu, walau yang salah di nolau taruh Zuriat dan tiap-tiap kau fani diimplantata bahwa wajaku lu kau lan anak putu neng kan ada di generasi sing lemah. Iku aspe bini juleu, wang ngapa oleh kerdebian? Pie pie kita udah anak putu. Terus Quran iku ditafsiri Nabi Nabi ketika ketika Anosohabat apa wako semua hartane Nabi ngendikan Inna ka anta garo warosata ka ahmiyah khairun mintan tazaruhum alatan yatakak fabonan nas peninggal aku putu di warisan suke lu ya pejimbang larat jalur-jalur menung so apa meneh nak melarat di no pondok be madrasah itu jadi gendami anak putu rongiku ilayah yeah. umil siap